dan sanggup yang mengancurohan tu tu lo boh tu dia hola ngasai mei say ma sude, No más te kecewa jurao que te kurang lebih berpura-pura pura Ini ya, masih karya manis dari SNP Production Terus tenang. Unang beho berpura-pura Polo naso cinta be Hatah omat tua Sang sanggup beang Mengacu kecewa? Oke, okay, thank you.